Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat para selalu rezeki lancar untuk kita semua Kali ini Maman Black Mau berburu Tugu Garuda Pancasila yang ada di Daerah CLT Yaitu jalur Lintas Timur di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Ini dia daerahnya Cukup Lenggang ya untuk hari ini Kendaraan kondisi biasa aja, tidak padat dan tidak merayap. Ini di belakang truk ini ya, yang parkir-parkir ini ada di sana. Sosok tugu Garuda penyelesaian, mari kita belok kanan. Nah, ini dia sosoknya. Penunggu JLT Cukup gagah perkasa Di sana Di Neka Tunggal Ika Kemudian di bawahnya ada tulisan Pancasila Dan ini agak beda dengan yang lain UUD 1 Juni 1945 Biasanya yang lain itu hanya ditulis UUD 45 Dan kebetulan Di sebelah sini ada Petugasnya yang lagi merapikan Taman yang ada di sekitar Guru dapatnya sila ini memang ini biasanya dipakai tempat nongkrong sore-sore sambil ngopi atau pagi mungkin karena di sebelahnya ada halte bis. Jadi, jalur ini memang untuk jalur truk-truk besar dan beberapa kendaraan besar lainnya, ya, juga termasuk bis yang menuju arah Surabaya dan sebaliknya. Dan di bawah sini ada keterangan nama pembuatnya ya dan juga tahun pembuatannya lumajang 1 Juni 2016 ada nomor HPnya juga di situ mungkin yang mau pesan bisa dikunjungi ke sini ini dia detailnya Bineka tunggal ika kaki-kakinya kokoh cukup sempurna sih. Juga masih bagus, gagah perkasa ini penampakan dari belakang seperti ini. Minyak ini disangga oleh cor, ya. cuaca agak mendung seperti ini dari belakang juga ada garis-garisnya sama ya jadi depan belakang itu tetap bagus Dilihat dari belakang juga ada Garis-garis Sayap dan ekor Kemudian di bawahnya ini ada semacam Variasi bunga Silahkan berkunjung Untuk teman-teman yang melintas di Jalur lintas timur Lumajang Dan mengabadikan Tugu ini Ini ke sana ke arah oh, Wonorejo ya, Terminal. Jadi daerah sini memang lintas timur namanya, jadi jalur jalur timur alternatif dari Wonorejo menuju ke Yosowi Langun lewat sini belok kiri nanti ke Yosowi Langun. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat walafiat selalu, rejeki lancar untuk kita semua.